Amin Ya rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah amalan Pele Cinta Mungkin pada saat ini Anda sedang jatuh hati pada seseorang Akan tetapi untuk mengungkapkannya Rasanya sulit sekali Dikarenakan minder dan takut ditolak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 bagi orang lain sahabat cahaya doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berikut bacaan amalannya bismillahirrahmanirrahim Allahumma kunjali kunjali asih si sebut nama target kau walas asih menyang aku nabi walinilio kau walas asih menyang aku asih saking kersaning Allah anda bacalah amalan tersebut pada dini hari sebelum subuh tepatnya jam 3 malam sebanyak 77 kali sambil anda pandangi foto target yang ingin anda taklukan setiap anda selesai satu kali membaca anda tiupkanlah ke foto tersebut. Anda ulangi lah hal tersebut sampai 77 kali. Anda kerjakanlah dengan yakin agar amalan ini ampuh khasiatnya. Insyaallah dalam kurun satu hari anda akan melihat hasilnya. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih.